Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Gulab Variasi seputar reparasi perbaikan Kali ini kita ketemu dengan bodi Vario nih ya, bodi Vario baru yang patah nih ya. Ini bekas orang disolder nih ya. Ini saya butuhkan kalau solder itu tidak kuat. Kurang kuat ya, kurang cukup kuat. Kita perbaiki ya, kita bikin sambungan lagi. Dan untuk bahan yang kita perlukan di sini, power glue lakban ada kuter, dan ini sebidang tanah ya, kita eksekusi. Ini kita kasih silakan fungsinya agar nanti si power glue tidak ke sini ya. Nah ini jadi ada jeda ya di sini. Ada jeda nggak nyambung ke power glue ya. Biar body yang lain gak rusak. Di sini kita menyediakan karton atau bekas. Ya karton bekas saya. Ah, dan ini, anggap adalah sebuah cetakan, ya, cetakan untuk membuat cover body lagi, ya. Pertama, kita di sini, power glue dulu, ya. Oh, sorry, maksud saya, tanah dulu, pertama tanah dulu sesuka hati aja buang tanahnya pastikan pastikan karton ini rapat ya maksud rapat itu rapat ya bukan rapat paripurna atau rapat TPR ya kita bentukkan lalu kita ulangi lagi ya sudah dulu setelah dirasa cukup tebal karena kalau terlalu tebal nanti bisa mentok di lampu ya. Ya, dan ini hampir setengah jadi ya dan ini sangat kokoh daripada resin ya kalau resin itu dia perlu serabut-serabut ya untuk bisa nempelin kalau power glue ini tidak perlu ya cukup menggunakan tanah aja body udah tertutup lagi selanjutnya bisa lanjut di dempul atau kita ratakan dulu ya sebelum di dempul ya dan jangan lupa sebelum lanjut pemerataan Pastikan semua bagian yang akan menjadi body itu harus tertutup ya Seperti ini, ini belum tertutup ya Lanjut lagi ke kasih tanah handball lagi ya Ya, setelah selesai lanjut kita ke tahap kita bisa menggunakan burinda atau amplas ya. Tergantung kita mau cepat atau terlambatnya ya. Ya, oke okay, sob. Akhirnya setelah kita amplas beres juga untuk pengamplasan ya. Setelah lama menggunakan tenaga dalam dan tenaga surya. Semua tenaga dikerahkan akhirnya terhampras juga sedikit membentuk Sedikit dengan bentuk ya, kita coba pasangkan dengan tutupnya. Karena ini rampung ya, rampung seperti bekas terjatuh ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lakukan pendempulan ya, biar lebih rata lagi. Ya, so akhirnya kita lanjut ke tahap pendempulan ya. juga udah mau habis Lanjut aja langsung dempul aja. Nah, kita tunggu kering aja. Lalu nanti kita amplas lagi ya. Ya, so dan akhirnya setelah kita amplas kanan kiri akhirnya beres juga ya gimana menurut kalian apakah sudah rata atau belumnya kalau menurut saya ini sudah rata ya untuk kekuatan bisa dipastikan ini sangat kuat ya dibanding dengan cara tambah yang lainnya untuk selanjutnya Bewaran bisa kalian pilok Atau cat juga bisa Tergantung selera kalian Atau tergantung kalian di rumah Mungkin di pilok saja Kalau untuk tukang cat Kalian bisa lanjut ke Tahap pengecatan atau tahap oksi dulu ya Semoga tutorialnya bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan video selanjutnya